nama artis pendatang baru ini kini sedang banyak dibicarakan publik siapa lagi kalau bukan Elina Magdalena bagaimana tidak, ia baru saja mendapatkan THR dari kekasihnya yang bernama Gusti Ega Putrawan, sebuah mobil Alphard lalu siapakah Gusti Ega yang kerap berpose di pria kekar berseragam tentara ini? dalam tayangan Lupino Secret 2019 lalu Presenter Fanny Rose pernah mempertanyakan mengenai Gusti Ega ini Kalau jalan-jalan kenapa selalu ada yang jagain, takut dicolek siapa, tanya Fanny Rose. Gusti Ega ini memanglah bukan sosok yang sembarangan Ega ini dikenal sebagai seorang produser yang berjudul Old Friend Selain itu, pria berkumis tipis ini juga merupakan seorang pengusaha tajir yang juga pernah menciptakan lagu untuk diketahui, Eliana George dikenal lewat perannya sebagai Raina di sinetron *Made in Love yang sempat tayang di SCTV di tahun 2016 silam. Kini kekasih Eliana George ini bukanlah sosok yang sembarangan. Kekasih Eliana George ini adalah seorang pria bernama Gusti Pratawan yang merupakan seorang pengusaha karaya real. Ia bahkan pernah memberikan kejutan mewah di pesta ulang tahun Elina George pada November 2019 tahun lalu. Kala itu, Gusti Ega sengaja mengundang sahabat dekat sang kekasih untuk bergabung merayakan ulang tahunnya di Kapal yacht. Kini, pada lebaran tahun ini, Gusti Ega justru memberikan hadiah mewah berupa satu unit mobil arpat terbaru. Alina George pun mengaku kalau sebenarnya ia temui minta mobil tersebut ke sang kekasih Ia bahkan sempat membagikan cerita di balik momen bahagia itu Aku mau cerita sedikit ya guys Jadi ceritanya itu aku waktu itu pernah bilang mau beli mobil lagi buat syuting Aku juga sama sekali nggak minta sama Iga, sama sekali Aku tuh niatnya mau ngumpulin uang aja dulu dan aku juga belum tahu mau beli apa karena masih rencana doang. Terus Ega tuh sering bilang, "Ya udah deh, aku beliin aja." Aku bilang, "Apaan sih? Gak usah." Terus dia itu suka ngeselin gitu deh. Eh, tiba-tiba dia bilang dia punya kejutan buat aku untuk Lebaran. Ternyata siang-siang ada mobil datang, aku kirakan juga "ya udah", mobil Ega. Eh, ternyata dia bilang mobil buat aku buat THR. Jujur, please just banget. Sumpah senang banget, tapi aku gak enak apalagi aku juga belum nikah Sumpah baik banget berlebihan dia orangnya, walaupun suka ngeselin Tapi aku senang dan bahagia, Ma, tulis Elina di keterangan postingannya Untuk diketahui hubungan Elina dan Ega ini sudah terjalin selama setahun ini Awal pertemuan keduanya ini terjadi pada tahun 2018 silam Tak lama setelah pertemuan pertama itu, kudanya pun langsung akrab karena merasa saling yakin dengan pasangannya. Setelah keduanya resmi pembacaran, Ega sempat mengajak Elina liburan ke luar negeri sebagai ungkapan syukur atas pertemuan keduanya. Gusti Ega sendiri kerap memberikan berbagai kejutan hadiah pada Elina. Seperti saat tampil di acara Rumpino No Secret, Ega ini memberikan kejutan hadiah perhiasan.